Halo teman-teman selamat datang di channel kakak Oke okay, teman-teman hari ini kita akan mencari mainan lagi teman-teman Oke okay, teman, teman ini teman-teman bisa lihat kakak sudah memegang ikan lumba-lumba teman-teman Wow ini ikan lumba-lumba warna apa teman-teman ini warna oranye wah keren sekali Wow dia bisa berbunyi teman-teman Oke okay. kita cari teman-teman untuk untuk mainannya cari cari cari cari oh, wow kita menabrak sesuatu teman-teman kita menabrak apa ini teman ini adalah keranjang besar teman wow. untuk menempel bola-bolanya semoga kita mendapatkan bola atau mainannya banyak karena ini teman oke teman kita taruh ke dalam keranjang teman wah mantap oke kita cari lagi mainannya teman Apakah masih ada di sini? Cari cari cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari. Wow, itu teman. Teman-teman bisa lihat ada bumbi ikan lumba-lumba ya teman, teman di atas pohonnya teman, teman. Pohonnya sangat hijau teman, teman. Wah keren sekali. Mungkin ini kembaran ya teman. -teman. Kembaran ikan yang tadi teman. -teman. Wah oke okay, kita taruh ke dalam keranjang. Cari ini. cari lagi, mulai dari sini. Cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari. Wow, itu teman, teman bisa lihat di bawah pohon yang sangat nyata ini. Teman, -teman. ada buaya, teman. -teman. Wow, hmm, buaya warna hijau, teman, teman. Wah, keren sekali. Kita taruh ke dalam keranjang, teman. -teman. Oke, okay, kita cari lagi, teman. -teman cari cari cari cari cari cari cari cari wow itu teman bisa lihat ada kepala kucing warna orange teman wah wow. ini sisa kepalanya teman wah itu bolong teman. wah keren sekali kita taruh ke dalam keranjang ya mantap sekali kita cari lagi teman ke sini lagi cari cari cari cari, cari cari-cari wow itu teman, teman ada katak teman, -teman. di atas pohon keroe eh. di atas buah kelapa yang sudah membusuk teman, -teman. wah keren sekali teman, teman ini katak warna hijau teman, teman wah keren sekali kita taruh ke dalam keranjang Hah. kita cari teman-teman dari sini cari cari cari cari wow kita nabrak bola besar teman-teman ini bola besar bendera teman, teman, wow bola besar bendera seluruh dunia teman, -teman. wah keren kali kita taruh ke dalam keranjang teman, -teman. Nah, kita cari teman, teman, cari cari cari cari cari cari, cari wow itu teman, -teman. di bawah semak-semak nih teman, teman, ada gurita teman, -teman. warna merah, wah Keren sekali kita taruh ke dalam keranjang teman. -teman. Wah, kata kita banyak dapat. Oke, kita cari dari sini teman. -teman. Apakah masih ada untuk mainan teman, teman? Wah, ternyata sampai sana sudah kakak lihat. Ternyata sudah habis mainan teman. -teman. Oke, teman, teman. Kita hitung mainan yang ada, teman, teman. Ada berapa kita mendapatkan mainannya? Oke, kita hitung dari bola ini, teman. -teman. Satu, Bola besarnya nih, teman. Dua ikan lumba-lumba, teman, teman. Tiga ikan lumba-lumba, gitu, keren. Empat katak, teman, teman. Wah, keren sekali! Kita susun lima gurita, teman-teman enam buaya oh, teman-teman wah keren sekali teman-teman dan tujuh kepala kucing teman-teman keren sekali teman-teman kita mendapatkan tujuh buah teman-teman untuk mainan binatangnya ada enam dan bola, sep bola uh, sepak teman-teman ini bola bendera seluruh dunia teman-teman ada satu Oke okay, teman, jadi totalnya ada 7 Oke okay, teman, mungkin sekian dulu video dari kakak teman Jangan lupa di tekan tombol subscribe ya teman Biar kakak lebih semangat bikin videonya Oke, okay, sampai jumpa di video kakak selanjutnya Bye bye